Ngapain ke Cirebon kalau ga mampir ke desa Jamblang? Di Jamblang bakal kalian temuin indahnya toleransi beragama yang sudah dibangun sejak lama. Selain indahnya toleransi beragama, kalian juga akan banyak melihat indah dan kokohnya bangunan tua. Di Jamblang juga kalian pasti bisa temuin banyak pengrajin gerabah. Jajanan pasar dan aneka makanan khas Cirebon, seperti tahu gejrot, nasi lengko dan sega Jamblang.